sekarang saya akan ini menunjukkan kepada teman-teman cara mengecas aki mobil ataupun motor menggunakan power super, supply power supply unit ya nah, ini kebetulan saya pakai yang eh, 12 volt output, output dc 12 volt 20 ampere ya, teman-teman ya. Ini akan saya gunakan untuk mengecas aki ini karena sudah tidak bisa untuk dibuat starter mobil ya, teman-teman ya. Oke, caranya gampang sekali. Kita hanya membutuhkan kabel ya. Nah, ini kabelnya saya pakai yang kawatnya agak besar. Dan nantinya ini ya kita butuh dua kabel positif dan negatif dan akan saya sambungkan ke PSU ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya kabel, eh, hubungkan dua kabel di positif ya. Positif dan negatif. Nah, yang positif di sininya di PSU-nya masuk ke positif di sini. Ya dan yang negatifnya masuk ke COM1 ya. Karena kalau di PSU itu ya P1 eh, V2 V3 COM1, COM2, COM3. Nah, yang ini eh, LN ya. Ini N, ini L ya. Nah, ini earth ya, kita enggak pakai. oke, sekarang kita cek dulu voltasenya nih. Ini udah udah saya set ya. Nih. Pertama kita tes dulu ya apakah apa testernya ini hidup apa enggak ya? ini teman-teman ya, nah tuh ya, oke ya ininya berfungsi ya testernya ya. Oke sekarang akan saya set ke DC volt DC pol ini 50 karena ini kan 12 belas volt ya, jadi kita setnya di sini di 50 ya Nah oke Nah sekarang kita teskan ke Akinya apakah Ada arusnya setara aja deh Sini Ya sorry minusnya dan untuk plusnya saya taruh sini ya nah, ternyata enggak enggak ada arusnya ya Tuh, ya teman-teman ya oke sekarang saya akan uh, hidupkan listrik di PLN ini ya. maksudnya saya on kan colokannya Nah ya, sekarang ada arusnya tuh. Ya, nah ini kita biarkan kira-kira empat -kira jam, ya 4 jam, 8 jam lah gitulah ya. Biar dia ngecas dulu ya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita tunggu saja. Sekarang kita pasang akinya yang udah di cas ini ya guys ya kita coba apakah hidup ya Yo. Oke, aki udah dipasang. Sekarang coba kita lihat ya, apakah bisa hidup? Aki sekarang sudah terpasang. Sekarang kita akan coba apakah pengecasannya berhasil. Kita nyalain ya. Nih, udah on. Ya, ulang ya. Nih, oke. Kita sekarang on kan? Kita lihat, nah, nyala tuh ya, semua indikatornya, oke, okay. itu juga, udah nyala tipnya tuh, ya, yeah. oke, okay, sekarang kita start, oke, okay. berhasil ya, jadi, mudah banget nggak usah pergi ke tukang cas aki lagi nggak usah repot-repot kita cas di rumah dan tanpa membeli uh, apa alat cas aki yang mahal ya oke okay? terima kasih